Wah, Masya Allah Memakai kapelan untuk lesser Family Berwarna merah Makin merona saja nih persahabat Tidaklah kesaikan kita Apalagi Abang El Makin ganteng, makin kece Dan Bunda Lesti Kejara pun persahabat ya, Tidaklah sangat cantik sekali Dan kita lihat di postingan ini pun Ada keluarganya Haris Friza Yang bersilaturahmi ke tempatnya Omanya Abang El, Masya Allah Suasana lebaran yang sangat indah, mudah-mudahan sehat Bahagia terus pokoknya untuk idola kesayangan kita Begitu banyak juga tanggapan komentar yang diberikan Diantaranya dari akun Sendal Putih Bilar Mengatakan Abang ganteng amat pakai kacamatanya sama kayak Papa Aduh Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan lain dari Syarifah Cahaya 69 situ mengatakan, Masya Allah, Leslar dan Bang Fati kumpul rumah Om Dewi, Semoga lancar, sehat selalu. Amin. Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan dari Jelly Drink Underscore. Gue pikir yang foto di Haris itu, Leslar yang berkunjung ke rumah Haris. Gak taunya Haris yang ke rumah Bintaro, katanya itu. Doakan yang terbaik ya untuk Leslar. Mudah-mudahan doa baik dari kalian. Dikabulkan dan diijab oleh Allah Taala Amin. Kemudian kita lihat nih, potret. Kebersamaan Leslar Family Dengan keluarganya Bang Haris Riza Semoga silaturahmi tetap terjaga Dan terjalin dengan baik Amin Bener-bener Lebaran katanya Tuh persahabat ya kata Bang Haris Alhamdulillah Kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat di postingannya Bang Bobby Suarez Bang Bobby mengunggah foto BBL Dengan anaknya persahabat ya Masya Allah Bang Fatih makin gede aja persahabat ya, aduh Masya Allah, makin gede makin gemes, makin gede makin pinter, ini anak soleh banget nih kebanggaan kedua orang tua dan pasti kebanggaan kita semuanya yang selalu bikin rindu banyak orang, terutama bikin rindu anti uncle-nya ya, Masya Allah berikutnya juga kita lihat di postingannya Ayah Kejora, sebelumnya Ayah Kejora ini memposting foto kebersamaan keluarga di Cianjur ada A.A.B. ini juga, ada Karara, ada Redi. Masya Allah banget bersabat ya. Dan kita lihat beberapa tangkapan komentar, ternyata bukan hanya air falsa saja. Ada Bang Putra juga disitu berkomentar, mohon maaf lahir dan batin. Ada juga dari Jidah Guzel dari omanya Guzel. situ berkomentar, itu malah pak izin bapak, mama, hab, lahir batin. Amin, Masya Allah. Sama-sama saling memaafkan, mudah-mudahan. Tetap terjaga silaturahminya dan semoga persahabatnya semakin banyak doa baik dan dukungan yang diberikan untuk keluarga besar Leslar. Kita masih menunggu kabar terbaru lainnya ya persahabat. Tetap stay tune dan ingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan pastinya vitamin bahagia dari Lesti dan Risti Bilat. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar